ya to kan dilunduhkan kan iya bisa kok ya, bisa ada ini menaik ya gorengan ini iya guys Mantap ya. Mantap nih. Mantap kok. Oh. Orang kayak senung debur ya. Hmm, cuma masangane apik. apik. ya. Amos dhuwur terus. Hmm. Bisa wis dicalaenge ya. Orang usah. Senak kan ya. tapi Amos dhuwur. ya ngerti kalengnya mentok kan? mentok ya bisa nggak Yubi Pai? ini dia orang, -orang sebelum ya, berapa-apa Yubi Pai? diberi ngoci kan? Ya? iya, berapa-apa oh, ya, rapapa, kan? iya, iya, iya. sampai nggak bisa <laughs> <laughs> masang kayak bisa nutup, eh, izin masuk ya, ya, harap masang kayak kayaknya, enak, awan nutup iya, iya, ya orang water timtim kayak kayak gitu kan, e. enak lagi kayak gitu ya kan. ono Kamu... digoyang hmm. orang ngerti. ya bok, bok, bok, orang ngerti mm. Aduh, ngomong dengi, Bukan na... tulung -tulung. Oh. Bukan lagi jiru, terus para bisa buka kan bisa lewat jendela ya. Bisa lewat jendela enggak perlu buru-buru tah. Oh. lagi di Oke. Oh, iya iya. Masuk hmm. hmm. hmm. hmm apa cara dibuka Buka ya? Apa nih? Kayaknya yeah. iya yeah. Serang dibuka kan? Iya. Yeah. Berarti variasi stok. Iya, entar saya ya. Variasi stok. Oh, bukan kucing mlebet tok, ane. ngasih itu ya ini iya. ya, iya. ya. Iya. ya ya oke ya ngomong konek bukan Gambangan itu tinggal membuka doang kan? Iya sih. Tapi kan Torres kan ngukur kiye ngukur, ngukur posisi engsel, Jadi dia justru harus dipasang gitu dulu. Kalau kata tuan Torres sih. cepat ya oh, cepat ya kalau hormat cepat ya takiran enggak kok oh beng lundu kundu kayak gini kita cuma gini ya kan soalnya aku pengen tukuk kayak baring orang-orang abelnya, loh? Kan? Oh, singkang gue baterai dok? Ya. Burging ngecas. Mandan larang kaya? Iya. Yeah. Ngolongin larang. <laughs> <laughs> Ini mandan miring be apa? Ya? Kurang. ya sedang semuanya ya sedang rumah ini eh Ada, ada tapi kayaknya urung lebu kan? urung urung rapet urung rata kurang ya loronek durat bisa oke terus nge -nge -nge -nge? oh sini kamar ya buka jendelanya masanya jauh bukanya, jauh bukanya. alon sing jeroan kok kayakne ora bisa kancane sing jawab ae <Frederik fatherweet> <puh Matrix> <eles> udan udane awet. Ning. Oh, iya. Si orang nanti isa ya geneng kelar Kang. orang nanti magrib ya. Isin, ya <laughs> Eh Nah. Cites, cites. Nah. Nah, berarti ya. sedikit 不 kyk iya baru bisa Hmm. Hmm. berasa dah udah. Nah, cakep nih, ada dipasang. ongengkal kurang. Oh, Meterannya ya. Eh? Ya, yang <laughs> modern. <laughs> eh, eh tak... Iya. Kan eh, ya. Hmm. komplain orang ya komplain apa Nek masih ukuran orang pada <tuk> ukuran apa kecengkalannya yang menerima bapak arti komponen apa-apa Nek ya, ngomong-ngomong apa, apa? apa, <tuk> <tuk> oh, beda sasendero senti Wah ini malah Hai orang apa-apa ya Hai sing-mening we dati di nempel ya berarti oke okay. Wah, kita miring sampai selesai. harus hmm. patah. Soalnya, cara... Bahaya sama -sama. <laughs> caranya gembala sama ini. paling miring, iya. Dua huruf S, terakhir, Suci Maning. <tuk> lebih gede lebih apik lah ya api klah ya ya cuman orang-orang tabah ya gua cuman nggak angin iya Tapi untungnya ora tembus ya. Dua. inilah hasil akhir, hasil akhir, hasil akhir. Sudah beres. Tinggal masang balkon railing.